Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel selamat pagi, selamat kuda. Cuy, bagaimana puasa kurang terakhir kali ini? Saya harap semuanya lancar cuy ya. Ya walaupun uh, saya teringat lagi cuy, walaupun saudara kita yang ada di Palestina sana sangat-sangat berduka banget cuy. Ya. Setelah dua hari ya, saya memantau berita, saya sangat-sangat ini cuy, kayak terpukul banget gitu ya. Saudara kita yang di sana, kita di sini sahur, berbuka puasa, senang aja. Mereka tak cuy, mereka tak. Oke, okay, apalagi ini malam uh, takbiran ya. Saya membuat video ini tuh di malam takbiran, cuy. Jadi, kalau ada apa namanya takbiran kurang dengar di sekeliling saya, itu tolong dimaklumi saja, cuy ya, karena saya tak mau uh, apa namanya uh, menghilangkan suara tuh, karena memang itu yang sangat-sangat kita tunggu, cuy. Itu dia takbiran yang sangat kita apa nama nanti-nanti, kalau di bulan Ramadan, cuy. Di akhir bulan Ramadan cuy Oke sebenarnya saya nggak mau membuat video dulu cuy ya Dikarenakan ini kan malam takbiran Saya harus menikmati juga gitu ya Tapi demi uh, janji saya Demi janji saya kepada orang uh, Saya akan mengabulkan Atau mereaksi part kedua Sebelum hari raya gitu ya Saya sudah berjanji untuk itu Jadi saya harus kabulkan gitu cuy ya Jadi tanpa banyak cakap lagi Jom kita tengok part kedua dari Musang berjanggut. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, dua, satu, pung. Ini udah benar ya, kemarin sini. <guluh> Malih, mereka jadi ini. Oh, ini wanita Hawaii, cuy, penari apa? Penari Hawaii. dengan menteri-menteri ini sih. Saya tuh peruka raja Pati tuanku Berapa lamatkah penila utama meninggalkan kita Di dalam hitungan pati Kalau tak salah tuanku Sebelas pernama uh, Adakah mendapat perkhabaran apa-apa Pasti belum mendapat perkhabaran lagi Sudah sebelas pernama Atau nilai segi Orang tuanya. Takkah hidup atau dia Aku sendiri itu tahu. Bang, kita berserah saja kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan selamat, bang. Sudah bang, ya, kita datang kita. di rumah orang tuanya dulu sih, orang ya, tua kandungnya. aneh bapak balik anu bapak balik bapak balik bapak bapak lucu banget disitu aja ya udah kayak buda-buda, terus ada spasinya gitu ya bapak balik ini mereka ya spasi menatu <laughs> <laughs> ada kobor menatu bapa ada kutu menatu sini macam menatu kutu campur Kenapa ini tu? Empat... Empat dari Kamu berempat adalah pengkhianat Pura Cendana. Besok pagi-pagi, akan kubawa kamu semua menghadap Sultan. kamu semua menghadap Sultan. Baiklah, baiklah. Sekarang, aku kira satu sampai sepuluh. Siapa yang tak lari, orang itu akan kusyihirkan. Satu, dua... <laughs> Upahnya dikembaliin ini Eh lapor dia dulu Tuan Menteri, Tuan Tunilah tidak pulang nilainya. Datuk Menteri sekali mengukur cara beritahu hamba rakyat Tunilah pulang membawa isteri, hiaskan istana cantik-cantik. Pada besok pagi kita sekalian menyambut Tunilah dengan isterinya cara besar-besaran. Sambutan <messh, sendirkan> besar-besaran. Anak anda Tunilah <messh> sudah. Tu trompet lagi Tidak telah pun pulang ke pura cendana dengan membawa seorang perempuan. Ampun tuan perempuan. Perempuan ha? Perempuan. Perempuan. Ini kayaknya yang <laughs> jadi menteri-menteri ini tidak asing lagi di mata saya, ya sering banget saya lihat. maksudnya di film-film Firamli -film juga gitu ya. Perempuan. Ini ini juga, ya. Perempuan. <laughs> nah, terima kasih, anak datun nila utama. Aria ndak peruka anak datun nila utama membawa seorang istri ialah perempuan. Informasinya. <laughs> <laughs> Kaget. <laughs> <laughs> <laughs> ya. <Yeah. laughs> Nanti macam masa adindah muda dahulu. <laughs> Ketua ini, inilah ayah bunda hamba. Sultan Alam Syahbana, Raja Pura Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang ini, bunda hamba, Permain Suri Pura Kejang dia. Terima kasih. Kenapa pula tak dikenalkan dengan kita? Tak tahu. Eh, ini tak boleh jadi nih. Kita jalan Oh ini nih, ini, ini. apa yang main di apa labu labi ya? Enak banget tuh semuanya di <laughs> Bentara manku bumi Manku Kau ini Kau ini Kau ini Kau ini Mamo ini kagau, nih. Apa-apa ini? Orang sedang cium bau yang wangi hmm. kau mengisap di sini. Huh, bodoh batin. Datuk ini jalan terakhir-akhir-akhir pun Adindaku pos bawangi yang manis Pada yang nanti diji, orang-orangan sawah itu eh, Adindaku pos bawangi yang cantik, Marilah sayang Orang-orangan sawah tadi itu Ah, pos bawangi Adindaku yang manis hmm. Aku rindu padamu, pos bawang Marilah Aku perlu adilak. Marilah, aku... <tuh> <tuh> ah, ini apa, apa? Kau potong? Kau nak potong jalan aku, ya? <tuh> Aduh, aduh ini kayaknya buat main di ini cik, kalau saya ingat-ingat ya film piramli yang aduh, ya, jadi pejuangan letnan ya, ya, apa ya saya lupa aja <laughs> aduh aduh wangi ya istrinya nih apa yang tercium-cium nih? Apa? Aku bukan cium Hidung aku tumbuh jerawat nih Alasak hmm. Aduh Aduh Aduh, Aduh. <coughs> Dia punya anak semua padahal ya Bapak tangan kiri. Tangannya Tangan bapak ni sakit, digigit tikus Digigit nah. tikus Eh, awak tolong ambilkan majun Tangan aku ni sakit Aku dengar Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tolong ralikkan sekejap Ada-ada saja tanda ni Tanda <coughs> oh, ni Hai pus pawang sedangkan tangan kau begini Kalaulah badan kau bagaimana selagaknya wangi Oh Jugu, aku ku kui menderu hancur menteri ini Apa yang anda baca-baca tu Aku mendoalah supaya tangan aku ni cepat sembuh Nah, wajul Tidak, bos bawang <laughs> Tidak, <Haduh, laughs> bos bawang Mati, ya Apa yang tercium-cium untuk Bukan, jendela kita ini dah dimakan bubuk Dimakan bubuk? Mm -mm, bau, bubuk sudah busuk Bau, eh, nanti, nanti Busuk baunya Tak ada musuh, tak ada pemapa apa-apa, kan? <tik> eh, hidung kau tuh tersumbat tuh. Kiran uh, saja, Kiran Raja, ya. <tik> Wahai Kanda Sultan Alam Sambana, sudah hampir seminggu Kanda uh. tidak bersantap apa-apapun. Sudah. Dinda khawatir tentang kesehatan Kanda. <tik> Oh, paru-paru pena bunda ku tentang kesehatan kekanda. Tenangkanlah yang malam bunda bertepi, bersebih menenangkan kesehatan kamu. Oh, kananda, kalau nanti jadi suatu hal apa-apa, semua hidup bunda akan rana. Oh, cinta di papan hati. Oh, Jindaku yang ku kenang-kenangkan. Iya, iya. Rupa-rupanya, bukan kanda saja yang terlindung-lindungkan jindak. Jindak juga terlindung-lindungkan kekanda. Oh, hiburkan hati kekanda yang duka. Marilah kita menari, ya. <Sul> Masih langsung masuk, kamar cikgu, masuk, kamar, masuk, bunyi, ya. Ia cuman yang doyeng ini, ya. Aduh, Aduh, dah datang kirakit besa. Ia mamlah Aduh, Aduh, Aduh. Langsung berubah <SILENCIO> Dan memari lari Oh ya Allah ya Tuhan ku Janganlah tabut nyawa suami Ujur. Dia serang penyakit Penyakit apa ini? mintalah Bukan aku tahu bajar Itu pasal banggar kau tak naik <laughs> uh, Penyakit demam Labi-labi Oh demam labi-labi Kiran demam lari-lari <laughs> Satu ajai, kaki, Tuan -tuan, beda, boleh sembuh. Tapi, makan barang yang ajaib. Apakah barang yang ajaib itu? Bapak. Kalau dapat sang -mutan. -mutan. Tuanku, hati. itu memang barang yang ajaib Tuanku. Ambul, tuanku, hati dapat semalam Tuanku. Kata mimpi Pati, jika nak cari musang berjanggut, mimpi Tunila mencarinya, Tuan. Aish, aman, dimasam, datuk bentar lagi juga. Ya, datuk, ya. <laughs> Harus Tunila mencari ya, ceritanya. Udah dapat mimpi lain-lain. Kalau sekiranya mau mencari musang, tak boleh membawa dia punya risiko. Sebab musang takut kepada perempuan, Tuan. Ini serupa pula dengan mimpi amba. Pasti Tuhan, serupa. Ajaib. Mimpi Dato-Dato Menteri Iskriyan sama dengan kata Tuhan Aduh, ada something in it. Ampun Tuhan ku beribu, beribu-ibu ampun. Raja muda Tonila Utama bersama istrinya mohon menghadap Tuhan ku. Benarkan mereka menghadap Menyunjung kita tuanku uh. Aduh Aduh Aduh okay. Aduh Ampun tuanku beribu-ribu Harus hati Hati ya hati, hati. musang berjanggut Anak da berkualang sangat buka mendengar berita tuanku uzur. Benar anak da jenilah usaha Sakit ayah anda boleh sembuh. Hmm. Kalau kiranya mendapat musang berjanggut. Musang berjanggut? Hmm. Ampun tuanku. Hmm. Anak dah berjanji akan mencari musang berjanggut sampai dapat. Selamat. Silakan anak anda. Nah. Mohon ayah anda. Eh, eh, nanti, nanti, nanti. Adalah betul nila utama kalau nak mencari musang berjanggut jangan bawa isteri anak anda. Kerana musang berjanggut takutkan perempuan, konon kata tunjuk. Konon uh, ada sesuatu. Anak yeah. anda mungkin. Ya. Dato Dato Menteri sekalian. Barangkali hmm. pada besok hari tu Nila keluar mencari musang berjanggut Tak sebulan kah? Hmm. tak dua bulan kah? Belum tentu dapat Jika sekiranya Datuk-Datuk nak mengambil cuti Melayar pergi jauh-jauh Pergilah, -jauh, kurang wang beta beri Tak boleh Tak boleh, alas Tak mahu mendukhaka tuanku Ampun tuanku Biarlah Tuan Nila balik dulu baru pati semua ini cuci benar waktunya oh. waktuku gagal <laughs> tak jalan juga <laughs> jarum rumahku jarum <laughs> banyak banget istilah dudung dudungnya aja, jarum kan ya kan Dinda tak fikir yang tuanku itu sakit. Sebab? Perempuan tahu ya. Sebab tak guna lah Dinda menerangkan busuk busuk pun Bapak mertua Dinda sendiri. Hmm. Apa gaya mengganggu fikiran Dinda? Kanda maukah kanda berjanji? Baiklah. Baiklah. Yusuf, kandang jangan pergi mencari musang berjanggut. Kandang pergi semenit di hujung kampung. Nanti dinda hantar orang mandi kandang dari sana. Kandang pergi apaan susu eh? uh, orangnya? Kandang berjanggut. Baiklah. Kandang berjanggut. nanti dia suruh orang yang di panggil. <coughs> Selamat tinggal Linda Selamat jalan kanda. Jangan lupa janji ya. Jangan lupa janji ya. Uh. aku panggil sekarang juga. Tuan aku sama nama. Hmm. Banyak beta rindukan, <tuk> busam janggut. Tadi, itu, tu, itu ada tu. Betah dah bayi. Bayi itu. Betah dah bayi. Bayi lah. Matanya ni. itu di sana Andai kupas bawahnya yang cantik rupawan Kenapa hmm. tuanku? Mari duduk Mari Mari Duduk Dua <laughs> <laughs> raja gendit ini cik sudah pergi hmm. Sudah tuanku jadi kudlowan hmm. hingga serong serong, bergeser, ya? bergeser, bergeser. Kenapa? Tu? Apa tak takut? Dalam negeri ini banyak hantu, tahu? Banyak hantu, hantu raya, hantu gergaji. Uh, hantu gergaji. Ya lebih lebih dahsyat lagi. Kan? Itulah yang patik takutkan, tuan. Kalaulah ada orang yang menemani patik, alangkah bahagianya patik tuan. Meneman, patik menemani tak patik, mereka pun boleh sembani. Alangkah besarnya cipati tanggung. Tapi kalau tuanku nak datang, tuanlah datang siang hari, datanglah di waktu malam pun. Bukan. Bukan kamu. Bukan saya. Bukan kamu. Ini perempuan cerdas, sih. Ya, persoalan ini cerdas. Ini ada sesuatu yang, yang dibuat. Ini <laughs> langsung sembuh. <sama dia. laughs> Ja. Oh benar ya Boleh hmm? Boleh, apa salahnya, tak <susik> <tik> Oke, okay. kayaknya disuruh belakang di satu-satu ya Eh, Bersamaan tuh atau satu-satu sih? Karena malam kan, maksudnya <tik> Niat banget ngeditnya java Actingnya ini Tunggu Oh oke 3,2,1 Ada lagi di bakul. <laughs> <laughs> Ada Boleh tak, Amal, Boleh. apa Bunda tak datang ke rumah malam ini. Boleh. Sakit <didik>. gitu. <laughs> ini orang tua ini lupa guys. Seno perempuan jalan mataku tabrak eh tidak tidak tidak lain kali Seno perempuan mata tabrak aku sendiri sangat diketahui. Us, keren banget. Sisa satu lagi cewek apa Menteri dato ini cewek nikah kawin nikah kawin nikah oititit suaranya. <laughs> <laughs> <laughs> Amba datang nikah kawin. Nikah kawin. Ada apa itu? Bolehkah hamba datang ke rumah puspalang ini malam? Boleh. Hamba pun keseorangan. Boleh? Terima kasih. Tabrak. Jangan lupa dengan Raja ini. itu juga kali datu, 1, 2, 7. 5, 6 7 Oh yang datang duluan ini cuy apa namanya menteri nikah kawin <laughs> Wah, yang menikmati pertama datu nikah kawin ya, Asik. semang, harus suruh besok malam tidak tidak saja Eh, Estri hamba pun tak pernah melayankan macam ini. <laughs> lah situ itu nak mampuk doakan is mati <laughs> makan aja kecian Masuk di rumah seorang perempuan semasa suaminya kagak ada di rumah. Oh, hey, itu salah besar, salah besar. Hmm. Salah besar. <laughs> ya. Kalau begitu, tanda itu salah lah. Eh, salah juga lah. Tapi itu tak nyalih apa. Sebab undang-undang dalam negeri kanda yang bising itu semua boleh padam. <laughs> <coughs> undang undang dia yang dua tapi undang undang dia juga yang nggaruh. Bisa buruknya itu gimana? Cuy. lagi azan jadi saya break ya Oke okay, azan udah selesai kita lanjut lagi 3 2 1 Ini nih cuy ya gua enggak takut kalau dah dia mintakan kopi ya. baiklah terima kasih ya. terima kasih ya amboi harumnya basi Allah kanda ni menam banyak dulu <laughs> bisa <laughs> siapa kau ini? bisa dinda kanda. kalau bisa dinda, biarlah kanda ambil berkatnya ya. Iyi. Pakai siapa siapa? Kanda ya? oh datang lagi satu datang, datang lagi. Sayang, suami di putih saat satu di balkon. Enam kali khatam pada cinta 6 kali khatam cinta, <tuk> kali <hatam> cinta. <tuk> Ya, ya ada satu lagu Nyanyi lagu hmm, Tentang nyanyi Lidah kekanda belum kerok lagi Belum dikerok Udah nak nyanyi juga hmm. Rupanya Suara yang ya. <tuk> Asik. <laughs> nah tangannya lagu, ya? lagu cinta cinta lah. Lagu cinta cinta? seluruh dan Lagu cinta itu kemerdekaan. <laughs> Oh ya. oh ya, minta pro tanpa loncat. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. lagi? <sukai> <Sukai> Kenapa pisang? Oh, ini nih. Ini, ini bendahara. Ya. Ah. <laughs> Astaga, oh iya, bawa-bawa apa lagi sih? Bawa ranjang ya? Bawa katil ya Kalau dimana sih lagi katil ya Ini bendahara Wih, tangannya dinda dinda suara siapa yang tak bergetar suara karena... ah, kenapa pula suaranya garau macam hujan hujan <laughs> datang yeah. datang <laughs> Allah, Allah, mati, Kalau mati biarlah bersama-sama dengan kak kada supaya kita kubur berdua sajainda sakit kannda bikin sakit diinda bikin bukan kalah aku juga sakit semoga kenapa bro sini datang kan datang sakit besok kan datangkan obat. Tapi nggak apa obat. Apa obatnya nih? Obatnya cium. Cium. itu. Aduh. Ya, kan? Tidak. Tidak. Ini pindah-pindah Pindah-pindah Pindah KAK! Cium kaki Oh, pinyatin Cium kaki Cium kaki Raja, ada tempat sembunyi lagi, Kak. Astaga, cepat! Cepat! Cepat! Cepat! Terakhir ini, terakhir saja benda <laughs> bendahara. Aku nila sang penyayang kan Datuk Bendahara, dia ukir patung macam Datuk Bendahara. Ah, oh, pandainya Tun Nilaya. <laughs> Silakan tuan. <sayang>. Silakan. <laughs> Silahkan bangku Ya sudah Pandainya uh, uh. uh, uh. <laughs> <coughs> pa tuh linda Patung boleh bergerak Itu dibawa Masu lagi Masu lagi Apa dibawa tuh Oh itu tikus Astaga tikus oh, Tikus apa begitu besar Tikus almari Tikus almari patung besar ya Tulah kan dan Tak ada tak begini pandai potong boleh bergerak. Potong kui kecil besar sangat, dia begitu-begitu beta. Eh. Diteguk kita lagi. Itu tu tak berbahaya tuanku. Hmm. Oh. Silakan dan ku. Digo-digo met. bari tuanku. Tengok -tengok. Baring dia patik makan makanan. Eh, itu? pergi jangan lama-lama tau. Saya takut. Tiku, tepat itu begini wahai kalau badan bos macam mana kawan Kata simpan tuanku. Oh, macam macam tu nila. Katak tu boleh pelihara simpan bawah katil Iya kan? Kan kau tuanku? Janganlah panggil tuanku. Panggil Kanda sudahlah. Ah uh, Kanda Kanda. Ya Kanda. Sekarang kita hanya berdua. Marilah kita berbuat senda kanda. Itulah yang kanda tunggu puspawangi oi. Malulah kita. Kanda tak boleh buat salah. Tutam mesti berani. Oh my god. Kanda kena menurut semua kemahuan kanda. Tapi kanda mesti ikut satu syarat. Apa syaratnya? Kanda mesti menjadi kuda. Kuda? Kuda apa? Selama nah, jadi kuda-kuda, Dinda akan pacu di belakang kanda Dan kanda mesti pusing di tempat ini 10 kali Astaga, jadi 10 10 kuda 10 kali, Dinda akan menurut apa saja kemauan kanda Ajar Dinda? Ya Baiklah, kuda pun kuda lah Kuda pun kuda lah Katak Eh, kenapa lambat Dinda? Kataknya dia nak melayak keluar, Kanda. Makanya dia cemurkan di kanda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 Satu kali, tapi sembilan kali ya kanda. kali, sembilan kali, kali lah. Sembilan kali, sembilan kali lah. Berlari, berlari. Kebur di sini, kebur. Eh, mengapa kamu menghindarkan bawaan itu? Satu memang saya bayar sempat Kebangsaan saya tinggal. Pasang tu memang begitu, Kanda. Majlis kejak dia berani dalam tempat. Oh, mengapa kata tu peniwa betul? Acak tidak berbahaya, Kanda? Aman yang satu ini tinggal lompat. Papa. Apa tu? <tuk> Patung tu boleh lompat cingkab. Patung tu memang begitu kan dah? Cukup benar. Kan, kan, Takkanlah kanan-benar. Nanti-nanti-nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Heran patung boleh lompat cingkab. Lama juga kan jadi sultan. Tak pernah tengok patung boleh lompat cingkab. Ya, yeah, ya. Oh. Patung. Uh. <tuk tuk> kerja cepat lagi. Terima kasih. Itulah dia pusuan ni. Entah utama bayaran tu. Semua bersama, ya <mitigation> Adina, jukupang, <g Jean> <talk> Anjing menteri dengan ah dia tadi sih, uh, masih ada satu cuy, kan bener kan dia dia sebenarnya tidak kemana mana hanya bersembunyi di balik sana sudah lah Tahu masih ada satu ciri tidak ada kalangan yang belum dimulai orang yang jam kantuk di jalanan Musang, <laughs> <laughs> tak jawab. Dinda, besok kita akan bawa musang ini menghadap kuda. Musang menghadap kuda. Hasil. Well. Cedera <laughs> <Generous move. laughs> semua, sedih sendiri tempatnya. Kemana nih datuk nikah kawin? Ampun Tuanku, katanya datuk nikah kawin semalam makan oh, jula, benar juga? Minjula? Kalau beta dah Datuk-datuk semua pun uzur juga. Hah, Datuk Pujangga, mengapa hidung tu dibungkus macam bawang ayu beku? Macam selangar timur puan. Hm. Datuk-datuk saja? patik jatuh dalam peti buta tuan. Tapi mengapa patik ular yang dulu? Aduh, uzur. Hm. Hm. Ha, Hah, mak makubumi? mengapa mata tu? Aduh. Mata pati setengah bulat bulu tuanku. Hmm. Hmm. Mata-mata. Terus tangan. Ampun tuanku beribu ribu Ampun sembah pati harap diampun. Musang berjanggut yang tuanku idam-idamkan itu, setelah pun anak anda bawa mengadap. Anak -anak Dan semua di sini, piring mian. Utamanya dia. Sangat-sangat susah menangkap musang berjanggut tu tau tetapi bagaimana anak anda dapat menangkap dengan tempo satu hari, ha? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sebenarnya musang berjanggut ini bukanlah anak anda sendiri yang menangkapnya tuanku. Tetapi isteri anak anda, Tuskawang yang menangkapnya. Ha? Kata datuk-datuk semua musang berjanggut takut dengan perempuan. Boleh jadi musang ni telah tak, tuanku. Hmm. baik, datuk ketiga pergi tengok betul tak betul musang berjanggut tangan saya sendiri peti ini rasanya hamba ya. tidak pernah tengok di mana ya hamba pun pernah tengok di mana ya sudah, buka saja okay. <laughs> kenapa aku laksuah ni di dalam peti tak mampus dia tak mm tidak -mm. Ha, mengapa datuk datuk tegang? Betul mustahkup jangan tu. Ampun tuanku, oleh sebab pati tak belajar ilmu hewan, pati tak boleh tekad tu. Tetapi yang kau ada. Patutlah lah datuk punjanggat tanda pangkai. Bodoh. Ah, cara baku bumi. Betul mustahkup jangan tu. Ampun tuanku, betul pati ada belajar ilmu hewan, tetapi belum khatam tuanku. Datuk hm, pun satu dol. Ah, datuk pendarah pedukan raja Betul masak menyanggut tu? Fatih dah ya, tak, tak Tentang belajar ilmu asik. hewan tuan Tetapi hewan yang serupa ini Cikgu pasti belum ajak Fatih tuan Hmm, Datuk dengan cikgu datuk pun <tuk> Ladi semen satu semen puluh Tidak, like. huh? ya, mari sini Tak boleh harap Biar betul sendiri pek tak 等等。Orang-orang di semua turun di bawah dengan perintah beda. Mungkin oh, memang mau sembuhikan ini, ya. kamu ini bisa merusung pribadi. Ya. keikat silang ada kerana beta takut besambung adat perp dari itu Datuk ketiga adat ini perlu dibawa ke dalam secara kumpul apa ibeta datang Semua ada namanya, ya. Raja Kuba, eh, satu benda nama, apa? Tidak menghadap, bisa dong, Pak Musa. kata tikus dengan patung, ya <laughs> ampun, tuan. Itu nilai utama sekarang bawa istri Anda harus menghadap sepeda dengan perintah, tapi untuk yeah. perintah. Ah, hari hari mesyuarat orang kendara sekalian Saya sangat senang hati kerana dah dapat hutang menjanggut Mereka-mereka sekalian boleh pulang ke rumah masing-masing Nanti-nanti-nanti Ingat, tidak dibenarkan siapa-siapa tanya pasal musang berjanggut lagi Tetapi kalau ada yang tanya pasal musang berjanggut lagi Beto hukum, potong kaki. Baik, Hmm. baik Oh, ok Ini cuma sampai di sini aja ya Busuknya jadi dunia. Ini. Bukan mereka tak tahu Mungkin malu Buka Ada yang jadi kata, Ada yang jadi tikus almari Ada pula yang jadi patung patung situasi pidana ini Malu, nama Malu pura Tak boleh harap. Bodoh. Petas malam pun kuda. jadi Aku gimana dingin? Anak anda berdualah istri masuk mengajar. Anak anda tuh nilai utama dan pun kewalahan. Ayah anda minta maaf di atas kelancangan data-data punya dan ayahnya. Saya minta maaf cerita. Saat anak anda tiang rada. Dalam niatan ayah anda tidak ada apa-apa. Sumpah tak ada apa-apa nah, Saatlah Datuk-Datuk Menteri sekarang apa-apa Yang sebenarnya Ayah dah maut tahu perbezaan di antara perempuan dengan betila Sekarang baru okay. Ayah dah tahu Sepernama yang akan datang ini ini penasaran ya, yang mana perempuan yang berkini ya. Orang sudah diangkat di sini. Sudah jadi sultan ya. Ayah anda sudah tua dan uzur, tak layak lagi memerintah biar rakyat. Dari peniapan hmm. ayah anda, hendak pergi ke tanah yang suci, bunuh kalian ratus semua. Anda Berhenti. ini. Ternyata jengut itu ya. Oke okay. oke. Oke okay, itulah tadi part kedua dari musim Berjenggot cuy ya. Dan menurut saya sih jalan ceritanya keren banget ya. Karena banyak singgungan banget tentang pemerintahan. Atau banyak uh, apa namanya ini. Kalau singgungan di Malaysia ngomongnya singgungan juga ya. Pokoknya singgungan tentang kerajaan gitu ya. Kerajaan yang berlaku pada waktu itu cuy ya. Kayaknya yang pada waktu itu berlaku cuy ya. Ada yang satu jadi kuda... Kuus almari, kata gitu ya, eh, patung dengan kuda ya. Pokoknya di sini saya masih banyak yang belum saya pahami dari alur ceritanya, cuy. Mungkin ada lebih-lebih mengerti tentang alur ceritanya atau makna dalam film ini. Kurang bisa komentar di bawah ya, biar saya eh, bisa mengerti juga intinya ya. Karena saya menontonnya cuma sekali saja, jadi saya eh, menilai film ini itu. Uh, secara singkat ya secara singkat dan saya menilai di film ini tuh memang menceritakan tentang tingkah laku buruk dalam kerajaan cuy ya mulai dari rajanya sendiri dengan menteri menterinya cuy itu yang saya tangkap cuy ya <tuh> uki mungkin itu aja cuy ya dan sebelum saya pamit saya pribadi ya segenap keluarga mengucapkan minyak izin wal faizin mohon maaf lahir dan batin cuy ya Buat kurang semua, kalau saya ada salah tolong dimaafkan. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.